Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejauh mana yang kita nampak di masjid ini Bukan surau ini Yang tahu kita setiap bulan Ramadan Bila kami adakan majlis Pada hari ini berbuka puasa Uh, tradisi seperti yang lama-lama itu uh, masih lagi dikekalkan. Uh, jadi kita terima kasih kepada pengurusi uh, Surau ini yang mana masih lagi mengekalkan cara-cara yang lama, uh, misal dia uh, penduduk kampung uh, membawa beranu masing-masing apa nama dia ni? Uh, uh, bukan ada lagi yang dicakap bahasa kita ini. Uh, Betul betullah uh, macam gitu. Bulan uh, masing-masing bawa dari dari rumah jadi nampak dia suasana begitu meriah. Kepada okay, petang tadi kami telah mengadakan uh, majlis tahlil arwah uh, sempena bulan Ramadhan tahun ini dengan acara uh, membaca doa selamat. Uh, lepas tu kami. Um, bersalawat bersolat, bersolat jam maghrib semasa kami berbuka puasa kami telah menggunakan cara tradisi lama dengan masing-masing membawa makanan dari rumah secara mendulang ataupun membawa kami bilang makanan dihidangkan secara talam seorang satulah ini tradisi kami di sini dari zaman dahulu hingga sekarang. Uh, sampai yang yang setahu saya dari awal hingga akhir uh, Surau ini tetap beria. Jadi saya rasa uh, ini adalah uh, majlis yang terbaik untuk uh, apa dia uh, meningkatkan salat turahim di khasnya di kampung lebak sumar ini mengharapkan kepada semua penduduk, -penduduk kampung sini agar sama-samalah kita ambil iktibar Pada majlis-majlis yang sebegini Dan jangan lupa <coughs> Hanya Allah SWT sejak yang akan <coughs> Mati kita punya majlis Pada malam ini Jelis Ini akan diteruskan lah Tahun-tahun akan, akan, akan datang uh, Dengan kesaudaraan dan silatirahim uh, Harapan saya kalau boleh Tahun-tahun akan datang akan diteruskan lagi lah majlis-majlis uh, seperti ini. Semoga majlis seperti ini akan dikekalkan dari setahun ke setahun yang mendatang dan akan diperbaiki lagi uh, di mana ada ada penyakit kecelapan uh, itu dia. Harapan saya um, semoga tradisi ini dikekalkan sampai bila-bila. Dengan harapan semua penduduk kampung di sini ataupun kampung Lebak Sumarening dapat mengekalkan tradisi ini dan di antara kami semakin akrab dan tradisi ini terus dikekalkan hingga mungkin kalau boleh ke anak cucu lah kami coba kekalkan tradisi ini.